Eh uh, Bismillahirrahmanirrahim. Jawabannya tuh gampang sekali ya. Meskipun tidak semua orang ngalamin seperti itu ya. Saya juga agak pati ngalamin <tapi>, Tapi begini ya. Saya punya resep dan ini pasti benar ya. Karena dari ulama musalsal musalsal itu ada silsilahnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya bilang pasti benar. Di, karena tidak dalam konteks pendapat saya. Tapi ini ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan temanya Tauhid ya Tauhid sebagai inspirasi Seorang mu'men itu kan harusnya berpikir Satu ridhonya Allah, keputusan Allah Misalnya Allah meritakan kita baik sama tetangga Saya berkali-kali cerita setiap pengajian Ada seorang ulama Itu punya tetangga itu anak muda itu sombongnya bukan main Manggil ulama itu Ya Ahmad datang ke saya Datang Setelah sampai rumahnya bilang Ya Ahmad lah hajata libid. Saya tidak butuh kamu silahkan kembali ke rumah kamu itu Imam Ahmad santai aja tetap senang. Setelah sampai rumah dipanggil lagi ya Ahmad silahkan ke rumah saya. Datang lagi dengan senyum sampai tiga kali. Ketika beliau ditanya sama pemuda tadi kenapa anda ada jengkel? Padahal perilaku saya jengkelin. Terus si Imam tadi bilang wahai anak muda saya ini senang sekali melaksanakan perintah Allah. Allah bilang kalau sama tetangga yang baik karena kamu undang saya saya senang karena nuruti perintah Allah. Kamu menurut kembali saya senang karena memang disuruh nuruti perintahnya Tongo Nyenang kalau Tongo, menyenangkan tetang Jadi saya ada hubungannya dengan kamu Kalau kamu misalnya ada teman yang jengkelin Yang teman yang jengkelin misalnya namanya Zaid Zaid itu manusia, makhluk Kalau kamu ikut jengkel berarti Anda terdikti terprovokasi oleh orang yang bernama Zaid yang statusnya hanya makhluk Sementara Allah ngajari kita wa ahsin man asa berbuat baiklah sama orang berbuat buruk sama kamu berarti kalau kamu tetap baik hubungan kamu dengan Allah kalau buruk berarti kamu didekte oleh zait bayangkan kalau Zaid ini orang yang nggak tamat SD Anda seorang profesor berarti anak SD bisa merokokasi profesor itu yang bodoh yang mana coba? jadi ulama itu melatih jadi selain tadi, makanya Nabi itu punya ajaran yang memang berat ya Kalau orang tidak bakat wali jelas berat Di antara ajarannya itu Sil aka Sambonnah orang yang memutus hubungan dengan kamu Wa ahsin man asa'a ilaihka Berbuat baiklah sama yang berbuat buruk sama kamu Itu memang berat Makanya kamu tanyakan betul itu Tapi bisa dilatih, yaitu ketika kita berbuat baik atas nama Allah SWT Sehingga melihat yang gini-gini itu ringan itu kan sama seperti kiai-kiai yang dakwah di kampung-kampung pedalaman Sudah gak tahu haknya kiai gak sopan Itu nabi itu ketika dakwah itu kalau menuruti mangkel lu ya mangkel. Nabi misalnya memberi satu apa janji Siapa yang datang ke saya akan saya kasih sesuatu yang menggembirakan Itu orang-orang sebagian banitamin bilang Ya Muhammad sesuatu yang mengembirakan ya uang Padahal nabi mau menerangkan fadilahnya amal ini begini-begini Tapi pikiran orang-orang itu yang mengembirakan itu ya uang Kalau kamu kasih uang ya kita gembira Kalau enggak ya enggak Jadi tapi ya tadi ya Selain dilatih dengan langsung iman Dilatih punya seni kayak Imam Syafi'i tadi Orang itu gimana di depan jenengan sopan tadi Di belakang merasakan Baguslah sawi bawa berarti. Jadi dianggap enteng saja Saya pernah baca juga ada orang ketika kaya temannya banyak, ketika miskin temannya yang dulu banyak, sekarang gak ada yang jenguk dia. Terus lapor ke seorang Habib. Ini gimana Habib? Ketika saya kaya teman saya banyak, ketika saya miskin dibiarkan sendiri. Sekarang saya buruh di orang. Ya bagus gitu. Kalau teman kamu tetap main ke kamu, dalam keadaan kamu buruhnya orang, mangkuli, botol, mangkuli apa, malah kamu malu jadi tontonan. Mendingan mereka gak datang. Oh ya bagus, Alhamdulillah. <tutuk> jadi coba kalau kamu sudah miskin teman-teman kamu tetap datang pas kamu buruk orang pasti bentak malu enggak milih didulani apa milih enggak milih enggak dulu pikirannya orang kan jadi ulama dulu itu ngelola ya saya akhir, -akhir pikir. Ya dilatih